Tahu bagaimana lagi untuk coba menjauh darimu, ya? Yeah. Aku entah harus bagaimana lagi untuk lepaskan diri dari bayanganmu, ya. Yeah. Lagi-lagi ku rindukan. Yeah. Lagi-lagi kangen kamu Tiba-tiba ku alur tentangmu Semua ini hanya karenamu Lagi-lagi ku rindukan kamu Lagi-lagi ku kangen kamu Tiba-tiba ku alur tentangmu Semua ini hanya kamu Tak harus bagaimana lagi Sudah coba pergi tapi terbayang lagi Kali, sering dijumpai Masih saja rindu meski coba untuk membenci Padahal sudah terlihat jelas Hubungan sudah runyam saat catku tak pernah kau balas Rindumu seperti covid-19 Sudah coba pergi tapi rindu masih nampak jelas Lagi-lagi ku rindukan kamu Lagi-lagi ku tak Lagi-lagi ku rindukan kamu Lagi-lagi ku kangen kamu Tiba-tiba ku tentangmu Semua ini karenamu Lagi-lagi ku